Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala Kehangatan amarahnya tercurah seperti api Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya Tuhan itu baik ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap Apakah maksudmu menantang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali Nahum 3 ayat 18-19 Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai raja negeri asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cedramu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab, kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus?"